Baik rekan-rekan yang saya banggakan e, Kali ini saya Perlihatkan Betapa mudahnya Kita melihat Kalender Menggunakan Google Calendar Karena ternyata Di dalam Google Calendar itu Hari-hari e, libur Dan Hal-hal lain Hal-hal khusus hari-hari khusus yang bisa kita sesuaikan, itu dapat kita customize atau kita lakukan perbaikan menurut diri kita masing-masing. Nah, contohnya saya tunjukkan kalender yang ada di depan saya saat ini. Nah, itu kalender bulan Januari 2021. Di sini adalah roster atau jadwal jadwal. Saya mengajar di kelas 11 IPA 4, 7, 6, 5, kemudian 11 IPA 3, dan selanjutnya 11 IPA 2. Di situ ada jam-jamnya, di mana jam-jam ini uh, alamat dari Google Meet yang sudah saya bagikan di blog saya itu dapat Anda amati, Anda perhatikan, dan dibaca 1 hari sebelum Anda masuk belajar. Misalnya, kelas 11 IPA 4, paling tidak hari Minggu, sudah melihat apa pengumuman tentang kegiatannya di hari Senin. Kemudian kelas 11 MIPA 7 sudah mempelajari dari hari Senin. Misalnya mau masuk tanggal 19, berarti Anda sudah bersiap-siap dari tanggal 18. Demikian pula dengan 11 MIPA 6, punya persiapan di tanggal 19. 11 MIPA 5, mempersiapkan diri mulai dari tanggal 20. Dan 11 MIPA 3 serta 11 MIPA 2 mempersiapkan diri sebelum tanggal 22, 29, dan 5 Alamat Google, Meet, kemudian passwordnya Untuk daftar hadir dan tes evaluasi Selesai pelajaran Tidak saya videokan dalam Youtube karena itu sifatnya khusus Bisa Anda mulai perhatikan dari besok Lusa dan dua hari kemudian untuk kelas 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 2 yang saya banggakan Sekarang kita perhatikan tanggal-tanggal untuk bulan Januari seterusnya Februari Tidak usah repot-repot Tanggal 12 Februari hari Jumat Untuk 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 2 Itu libur karena memasuki tahun baru Chinese Atau Hari Raya Imlek Tanggal-tanggal setelah itu, ini bulan Maret Berarti tidak ada hari libur nasional Masuk bulan Maret. Oh, ternyata ada di tanggal 11, tanggal 12. Beruntung sekali untuk kelas 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 2. Tanggal 12 itu cuti bersama. Dan 2 April adalah Jumat Agung. Dan kelas 11 MIPA 5 di hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 juga tidak belajar. Jadi kalau tidak ada jadwalnya Google Meet di sini, berarti kita tidak mengadakan kegiatan interaktif yang hari ini kolom hari ini apa ini adalah kolom hari minggu bulan April ya tadi sudah saya sebutkan Jumat Agung Good Friday untuk kelas 11 Mipa 3 11 Mipa 2 tanggal 4 hari minggu adalah Paskah. kemudian 1 Mei jatuh pada hari Sabtu dan itu di luar kegiatan kita jadi Biasa-biasa saja, karena hari Sabtu kita juga memang tidak sekolah. Masuk bulan Mei lagi, nah ini dari tanggal 12 sampai tanggal 18, cuti bersama. Tanggal 13 itu kenaikan Masih berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 13-14 Mei 2021 14 1441 Hijriyah. Kemudian tanggal 12 ini mulai cuti bersama. 26 Mei Hari Raya Waisak untuk umat agama Buddha. 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila, yang berarti kita libur, dan ini kelas 11 MIPA 7. Hari Rabu ini kelas 11 MIPA 6. Kamis, Jumat, luar biasa. Ini sudah tiga kali libur. Ee, Senin Selasa, suatu keadilan baru untuk kelas 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 7. Memasuki bulan Juni, Perkiraan kita akan mengikuti ujian itu di tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni. 18 Juni atau 17 Juni ini adalah pembagian rapot yang memastikan saudara-saudara apakah bisa naik kelas atau bertahan di kelas 11 tahun pelajaran. Ini. Nah begitu, saudara-saudara bagaimana kita mengulik kalender Google yang ada di Aplikasi kita masing-masing, menurut akunnya masing-masing. Berapa lama kalender ini berlaku? Saya perhatikan, sampai akhir dengan tahun 2021 masih lengkap. Ya, 2021. 2022 juga ada. Jadi kita bisa merancang untuk 2 tahun mendatang. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Memasuki 2023, ini tidak ada tanda-tanda eh, untuk libur umum. Artinya belum disepakati atau bagaimana, ya itulah yang kita tidak tidak ketahui keadaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam wawasan mengenai Google Calendar ini. Selamat mempelajari, selamat menyaksikan, selamat menambah. Terutama untuk kelas yang saya ajar dari 11 MIPA 2 sampai dengan 11 MIPA 7. Sampai jumpa.